penyebab suara burung kicau menjadi serak biasanya karena adanya lendir atau peradangan pada area tenggorokan yang menghalangi keluarnya suara hal inilah yang mengakibatkan suara burung menjadi serak. peradangan ini dapat disebabkan oleh beragam hal mulai dari salah makan kualitas pakan yang buruk atau bisa jadi karena burung terlalu lelah karena sering ditrek untuk burung jenis fish musambi Peradangan juga bisa terjadi akibat terlalu lama di kandang perjodohan. Cara terbaik untuk mengobati burung kicau yang bersuara serak adalah dengan mencari tahu terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab seraknya. Apakah karena sedang pilak atau serak karena hal lain? Berikut adalah tiga cara alami yang bisa dilakukan untuk mengatasi serak pada burung kicau kesayangan Anda. satu, Menggunakan air rebusan daun sirih Ambil 3 lembar daun sirih dan remas dalam air 1 liter, lalu rebus dan biarkan sampai air menjadi coklat. Setelah itu, saring dan didinginkan. Gunakan air rebusan sirih tadi sebagai air mandi dan minum untuk bunuh. 2. Menggunakan air larutan penyegar Gunakan yang berperisa, berikan larutan penyegar ini sebagai air minum untuk burung karena air penyegar ini bisa digunakan sebagai obat untuk masalah radang tenggorokan dan penyakit tenggorokan lainnya 3. Menggunakan metode gurah Gurah adalah cara yang dipakai untuk membersihkan lendir dan kotoran pada tenggorokan dan mata. Pada kasus ini, gurah juga bisa digunakan untuk membersihkan lendir yang menyebabkan suara burung. Caranya dengan menggunakan daun lenteng putih atau urtica grandidenata. Ambil 6 helai daun lenteng putih dan remas sampai keluar air, lalu teteskan airnya pada mata burung sebanyak 3-4 tetes. Setelah ditetesi burung akan terlihat lemas selama sekitar 10 menit. Pegang dengan posisi kepala burung di bawah agar lendir keluar mengalir. Bantu dengan pijatan halus bagian tenggorokannya. Setelah lendir selesai dikeluarkan, maka taruh burung dan semprot matanya dengan air bersih. Jangan dulu dijemur selama satu hari. Di dalam kandang, burung akan menggeleng-gelengkan kepalanya untuk mengeluarkan lendir yang tersisa. Cara ini bisa digunakan untuk burung-burung kicau lainnya, seperti murai batu, kacer, anis kembang, lovebird, anis merah, cuca hijau, kenari, dan lain-lain. Demikianlah tiga cara alami yang bisa dilakukan untuk mengatasi serak pada burung kicau kesayangan Anda. Semoga bermanfaat dan burung kicau kesayangan Anda dapat sehat kembali.